warnanya keren agak out of the box dibanding alpinis yang udah-udah ya yang pasti empat ini gue rekomendasiin buat kalian so silakan berburu hello everyone welcome back on mouthwatch youtube channel still with me Theo nah kali ini review lagi dari brand yang udah terkenal dan udah banyak penggemarnya kalian pasti udah duga kan tapi kali ini gue nge-review gak cuman satu, tapi empat sekaligus ya termasuk Hot Item dan New Arrival. Apa itu? Stay tuned. Hmm, mungkin beberapa kali kalian udah nungguin sih tipe ini. Nah langsung aja. Nah ini dia Alpinis atau prospects Alpinist with the new face or new color. Yang satu SPB 209J1 sama SPB 210J1. Nah ini buat varian yang suka warna aman ya. Letternya di sini gue bilang warnanya black ya. Di sini letternya black, lebih tebel dari biasanya, tapi sepertinya ini lebih nyaman sih. Nah, untuk dialnya sini gue bilang bukan black ya, tapi agak dark brown sunburst atau sunray. Uh, Movementnya tetap di automatic, tapi kalau alpinist yang terdahulu kan 6R15 kalibernya. Nah, kali ini udah pakai 6R35, dan yang membedakan adalah kalau yang 6R15 dulu power reserve-nya kurang lebih di 50 jam, kalau ini udah 70 jam. Nah, untuk case diameternya ini yang gue suka karena gue beri kecil. Di sini case diameternya cuma 39,5 mm dan ketebalannya atau case thicknessnya cuma 13,2 mm. Nah untuk luminous tetap ada sih yang pasti di handsnya ya yang modelnya Cobra hands ini tetap ada sama dot marker yang di sekeliling index marker angkanya ya. Nah untuk kacanya sendiri ini udah sapphire crystal with cyclop di bagian windows date. Jadi kalian buat yang susah melihat Windows dead karena kecil di sini nggak usah khawatir ya karena cyclopnya ini bener-bener bikin jelas. Nah, untuk di crown angka 4 ini buat inner ring kompas Nah, kalau di sini tetap ya, crown buat setting jam, tanggal sama untuk nambah power reserve atau hand winding ya. Dan di sini udah screw down crown ya. Jadi setelah setting, tancepin balik baru langsung di screw lock lagi. Nah tadi udah gue bilang ini letternya teksturnya lebih halus dibanding yang dulu. Sama di sini modelnya clasp. Jadi ini walaupun letter tapi nanti penggunaannya kayak jam rantai ya. Jadi nanti kalian bisa fitin dulu pergelangan kalian seberapa. Nah nanti ngelepasnya bisa enak. Nah kalau ini karena modelnya begini nanti model lepas pasangnya kayak kalian pakai jam bracelet. Untuk back case nya. Ini exhibition ya Jadi kalian bisa lihat movementnya di belakang ini Karena dia modelnya exhibition So ini SPB 209J1 Next temennya Ini yang gue suka Warnanya lebih kelihatan vintage Speknya masih tetap sama Kalau di disini strapnya agak gradasi ya Jadi warnanya brown tapi kayak ada gradasinya olive terus dialnya sini Green Olive, Sunray Green Olive spec movement dan yang lain-lain masih tetap sama tapi yang bikin gue suka di sini adalah warna case-nya warna case-nya ini gold brush jadi kelihatan lebih vintage nah ini sebetulnya sih kalau strapnya diganti yang mungkin teksturnya agak eh, gimana ya agak vintage juga mungkin lebih bagus sih. jadi kelihatan jam tua banget So gimana? Untuk spek masih tetap sama Dan untuk kelasnya juga masih sama dengan warna gold brush Perpaduan olive green sunray sama warna gold brush ini perfect banget sih Jadi kelihatan lebih vintage Tapi natural sih warnanya bener-bener field watch banget sih Kalau gue bilang warna ini ya Dan ini adalah SPB210J1 Oh iya yeah. Tadi yang belum gue sebut untuk harga di SPB 210 ini harganya di 9.282, jadi kurang lebih 9,3. Dan untuk yang SPB 209 ini tadi dia harganya ada di 8.568, jadi 8,6 sama 9,3 kalau dibuletin ya ya wajar sih perbedaannya kalau ini warnanya full stainless steel jadi warna aslinya kalau ini ada lapisan coating warna gold brush jadi wajar kalau ini lebih mahal dan gue lebih suka yang ini kalau kalian selera kalian yang mana sih uh, terserah ya lebih suka yang stainless steel atau yang gold brush nah ini SPB 209 sama SPB 210 oke okay, next buat yang dua lagi kurang lebih masih sama dari Family prospek Alpinis juga ini SPB211 sama SPB212 tapi bukan Wiro Sableng ya warnanya masih tetap sama cuman bedanya kalau ini ada orang yang bilang Baby Alpinis ada yang bilang The New Alpinis kalau yang tadi itu bener-bener field watch banget karena dia punya inner ring kompas dan double crown ya, crownnya buat kompasnya yang di angka 4, nah kalau ini lebih simple sih kesannya lebih gimana ya kalau gue bilang lebih versatile, jadi ini bisa dibuat casual, bisa dipakai dress karena dia simple kacanya sapphire dan dia agak dome dikit ya, tetap anti reflective coating Case diameternya cuma 38 delapan, Nah ini lebih casual sama dressy banget Dan ini case thicknessnya cuma 12,9mm Cuman kalau yang tadi strapnya leather, Nah ini strapnya Nato modelnya atau nilon ya untuk warnanya sama kayak yang SPB 209 tadi Jadi warnanya agak brown Black brown tapi ada olive nya sedikit sih Gradasinya dan dia sunray Dan movement tetap di kaliber 6R35 Power serve nya kurang lebih 70 jam Kalau terisi penuh nah, Untuk di wrist kecil kayak gua nih, Pas banget kan tapi yang ini nggak terlalu field sih karena nggak ada model kompasnya ya. Jadi dia kesannya lebih versatile. Mau baby kek, mau new kek. Ya. Alpinis, still alpinis. Mungkin modelnya lebih alpinis yang tadi tapi I love this one. Gue ngerasa ini lebih cocok kalau di gue. Nah kalau di kalian ya kalian sendiri yang tahu. Nah satu lagi saudaranya. Nah ini warnanya sama kayak yang tadi ya. Olive green. Cuman bedanya kalau tadi case-nya full gold brush kalau yang di sini cuman di bagian bezelnya aja sih. Tapi kalau case yang lain ini stainless steel warnanya sih. Seperti yang kalian lihat di sini ini stainless steel, cuman di bagian bezelnya aja di sini warnanya gold brush Untuk dialnya di sini warnanya olive green with gold accent. Speknya masih tetap sama dan strapnya di disini juga sama dari nato, warnanya lebih ke Army Green ya, cuman lebih light, mungkin agak ke arah khaki Green ya. Kacanya juga dari sapphire with anti-reflective coating, tapi di sini agak cembung. On Brace, nah kurang lebih seperti ini ya. Lagi-lagi yang green lebih menarik perhatian sih ya. Atau mungkin warna green tuh udah ciri khas alpinis, harusnya nggak juga sih. Tapi mungkin alpinis terkenal dengan warna hijaunya sih. Oh ya, untuk yang new Alpinis atau Baby Alpinis ini harganya yang green ini harganya di kisaran 8 juta 211 ya kurang lebih ya 8 juta 211 atau 8250 lah kurang lebih kalau mau dibuletin ya. Kalau yang tadi ini harganya di kisaran 7,973 atau 7 ini 8 juta pas ya hampir 8 juta. Nah, perbedaannya lagi-lagi karena di sini ada Coating warna goldnya, Kalau ini full stainless steel Selera kalian yang mana? Lagi-lagi cuman kalian yang tahu. Empat alpinis dan new alpinis Or baby alpinis ini Aku bener-bener rekomendasiin buat kalian ya Warnanya keren Agak out of the box dibanding alpinis yang Udah-udah ya Dan ini gue bilang keren Kalau gue prefer yang gold brush Karena lebih kelihatan vintage Yang pasti empat ini gue rekomendasiin buat kalian So silakan berburu Oke ya kayak yang udah sering banget gue kasih ke kalian Di video kali ini bakal ada giveaway lagi Oke buat yang suka spinnaker ya SP508622 itu yang bakal gue kasih ke kalian Lo pada seneng kan kalau dikasih jam tangan gratis Nah makanya sekarang buruan ya seperti biasa, subscribe, like, terus lu komen di bawah hmm, Kenapa lu pengen banget dapetin jam tangan ini Tapi sekarang lu pada harus pantun ngerayunya Yang paling menarik mungkin bakal gue pilih buat jadi pemenangnya ya Nah, jangan lupa ya sama syaratnya tadi yang gue kasih Subscribe, like, komen, sama nyalain loncengnya ya Gue tunggu jawaban kalian sampai tanggal 13 Mei dan bakal diumumin paling lambat. Mungkin gue usahin tanggal 14 udah dapat pengumumannya ya kalian ya. Dan jangan lupa ID IG kalian ya. Wajib punya ID IG. So, semoga beruntung dapat giveaway kali ini. sih ya. Nah, gimana tadi Alpinis yang udah gue bahas? 4 loh ya, enggak cuman satu. Variannya yang mana? Kalian suka yang alpinist model old school atau yang the new alpinist or baby alpinist terserah kalian sih sebetulnya bedanya juga cuma tipis-tipis kok sama beda bentuk doang well kalau yang udah mau berburu itu tadi langsung aja ya pantengin website kita langsung ke aplikasi seperti biasalah jadi oh yeah, tetep ya tetap ya gue ingetin lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena lo nggak bakal tahu apa yang bakal menanti di channel ini lagi ya oke okay, sekian dulu review kali ini And see you on the next video bye